pos bosku balik lagi aduh ampun yang memodal 200 repet ya sama si Is kali ini gua mau main muter-muter dulu ya kalem-kalem aja ya uh, ini 2000, 2000. alah Aing, turunin lah ya ini biasa 30 ya ini hidupin dulu dong kalem-kalem santai ini 30 gas bos. Nah anjing awal juga mulai coy langsung dicerot kirain gua langsung ditembak ya aduh ampun ya padahal mau kenapa tuh kali-kali eh, ini pertanda baik sih harusnya ini pertanda baik Duh, anjing kena lagi coy Alah, si, wah ini mahui mahkota dong eh mahkota lagi siput mantap eh serasa anjing lanjutan lanjutan tuh. mantap serasa main di sude eh, mahkota di sini siput coy mantap awal mainnya udah dikasih begini ini mah awal-awal indah ini aduh ampun mah si, ya, mahui Lihat coy, langsung ditembak kali 12 Anjir, anjir 393, langsung gua beli aja kali ya 240 Ya udah gua memang beli aja, udah Barangkali aja ya kan, Beuh, Langsung jadi 1000, ayo Takut-takut-takut Anjir, anjir Kita langsung aman lah ya Senang-senang Ini kita langsung-langsung bay aja nah sengganya setiap pecahan kesenggol kalian enak nggak apa apa nggak apa, apa terus terus aja kayak gitu ntar di akhir akhir kita bantai jadinya Nah, ayo Yah, ela baru dipuji puji nah gitu dong santai santai kalau kalem ya ah gitu dong ayo jadiin lagi kalem kalem pokoknya pegangan aja deh nah kalem Geles, ya Aduh, uy. Ah Oke Lumayan, nah, ya, 17 deh ya. Kalian 17 nih, ayo dong Masa kagak profit Ah, ayo Iya, iya okay. Geles, ya ima tega, ui Nah, apa ayo lagi. Jadikan lagi loh, ya satu, nah, las, las, las. Anjir kakak profit, euy. di luar doang ternyata ya. Oke, okay. tembaklah. Nah, nah, profit dong kayak gini mah. Setidaknya balik modal ya, setidaknya balik modal anjing. Bulan kurang satu tuh kedaluwarsa. Oke, okay, lah mantap, gak apa-apa, gak apa-apa. Super die, ya. gak apa-apa. Tadi kita udah di udah crot di luar juga tuh 218 ya, enggak dalam-dalam amat ah. Berarti kita harus muter-muter dulu ya. Biar begini aja, setidaknya udah profit lah tenang, tenang, kalem. Ini di 20 aja deh. Padahalnya gak diaktifin bodoh amat deh. Gasken aja udah. Anjing ini apa? Ya harus dikeren ini. Keren ini ampun ya. Nah Aduh. Nah, aduh ini. Banget anjir. Lalu. Klik. Aduh. Hah momen-momen aja ya Kita nunggu momen-momen indah Momen-momen manis okay. Ini 10 lah Gas gun. Kita puter-puter aja dulu ya Wajir Wajir Nah Masih paling 5 doang Anjir 900 Lumayan lah 4.000 ya 4.000 perak Kayak tadi dong Anjir Sekali jeter Langsung 300 ampun Aikon lima kali aja kayak gitu cukup cukup ya. Eh, kita buy aja ya kita bay. Ya. ini di sini lagi deh. kita 480 deh gas ken aja lah, nggak usah takut ya alin alin ya nggak apa-apa ya tenang tenang aja. kalem kalem. cacing cacing naga naga ya. dapat dapat kaga kagak gitu. Ya, ampun um, Ya, oke. Okay. Perkaliannya dulu dong. Eh, ah, tega sih sama. Wah, ternyata gua kena perangkap. Wah, mantap, mantap anjir. 4 kali 3 12. Mantap, mantap. 12.000 kali, kali 12. Ah, 144, tenang, tenang, eh, rambut patah-patah tenang. Kenang kayak kalem, kalem, pegangan, pegangan. Aduh, perkaliannya enggak kena, coy. Perkaliannya dulu dong awal-awal. Ah, lumayan lope-lope kena kena mulu ya. Lope lagi. Oke, mantap 19 ribu tambahin lagi dong Ijo. Ya yeah, ampun, kali 14 Gak apa-apa. Oke, 268. Lumayan, lumayan ya. 48 28 kita lagi balik modal. Masih belum balik modal ya, tenang. Hmm, lebih tembak udah ini balik modal. Nah, ayo. Per. Nah, nih balik modal ya. Ganjel kita tinggal nyari profitan coy. Oke, mantap. Lagi dong lagi dong terusin dong aduh nggak apa-apa nggak apa-apa kali dua nah oke udah profit deh udah profit udah profit oke kalem kalem ya pegangan aja pegangan masih ada spin, tenang ayo dong masa segini doang nah, ayo nah gini dong 9.000, anjir Uh, aduh, op kurang 1, Cok. Cok, ampun. Ayo, nggak apa-apa. Udah profit gede. mantap-mantap ya. kalau kalem ya. Udah super B. Nol, lihat. Nolul, jadi berapa, ya. 800. Baru juga mulai, ya, kan? Anjing. Oke, jadi 1 juta ini, ijo Jadi, langsung tembak. Please, tembak, tembak, tembak, tembak. Aduh, tembak sepuluh ribu, Cok. mampus ya. 28. Nah anjing 288, coy tesna tesna anjir. gila sejuta apapun modal dua ratus ribu doang eh mantap, apapun mas, deh coy kalau udah kayak gini mah kita kabur anjing lu lihat aja tuh mau ngapain lagi satu juta seratus udah profit gede coy gua main di bon aja satu oke bye bye